Hati-hati GBP US sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan GBP US terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.37240 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.37680. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212